Selamat pagi Saat ini kami sedang berada Di seputaran Simpang Simpanggadok Untuk pagi ini kami dari Tim gabungan Sedang melaksanakan Operasi UCC Untuk pengecekan Bagi kendaraan Terutama yang dari luar Kabupaten Bogor Yang akan berwisata Di kawasan puncak Kita akan cek Apabila tidak membawa surat keterangan eh, Sudah melaksanakan rapid antigen Maka kendaraan tersebut Akan diputarbalikan. Jadi untuk saat ini Seputaran Simpengedok Kita sedang melaksanakan operasi gabungan Penindakan tentang seruan Bupati Bogor Terutama di seputaran jalur wisata puncak masyarakat yang terutama yang di luar Kabupaten Bogor yang akan berwisata ke puncak yang tidak membawa surat keterangan rapid telah memasarkan rapid antigen maka kendaraannya akan diputar balik dan kita larang untuk berwisata di jalur puncak bagi masyarakat yang dari luar Kabupaten Bogor yang akan ke jalur puncak sesuai dengan seruan Bupati Bogor agar membawa surat keterangan yang tidak membawa surat keterangan telah masyarakat rapid antigen maka akan kendaraannya kita putar balik sesuai dengan seruan Bupati Bogor bagi masyarakat di luar Kabupaten Bogor yang akan berwisata ke Jalur Puncak akan dilaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan surat keterangan telah melakukan atau melaksanakan rapid antigen. Bagi yang tidak membawa surat keterangan rapid antigen kendaraan akan kita putar balik. Dan membawa surat keterangan rapid antigen, kendaraan kita akan putar balik sesuai dengan seruan Bupati Bogor. Kabupaten Bogor tidak jadi masalah. Jadi kita fokuskan wisatawan dari luar Kabupaten Bogor gimadir, gimadir. yang tidak meluncurat dengan rapidet tidak... kendaraan kita akan putar balik. Kita akan periksa terutama wisatawan yang bukan dari wilayah kabupaten Bogor. Tidak memiliki surat keterangan David antigen. Apa? Eh, lihat, sudah perang guys. Sudah di rumah. Kenalan, mohon lihat. Jauh, kita tanya, dia Kita tanya lagi dulu, ya. Kenalan yang tidak memiliki atau membawa antigen, kita akan putar Kendaraan yang tidak membawa surat CPTS akan kita meter balik. Nah, ini, Pak Yudi, ini Pak Yudi, Yang tidak membawa surat kita akan botar balik sesuai okay, dengan seruan Bupati Bogor <SILENCIO> untuk gratis hari ini di rest area 35 toal Kita fokuskan untuk warga atau wisatawan dari luar Kabupaten Bogor yang tidak membawa surat rapid tes antigen. Kita akan putar balik sesuai dengan seruan Bupati Bogor. Yang meriksa udah deh, meriksa yang muter balik sana deh. juga kita periksa. Kita cek terutama yang plat dari luar Kabupaten Bogor. Kita akan menertibkan sesuai dengan seruan Bupati Bogor. Bapak-bapak cek dulu. Bogor dalam rangka Hari Raya Natal 2020. berikut. Satu, setiap orang pelaku usaha, pengelola dan penanggung jawab tempat fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur Hari Raya Natal 2020 dan tahun baru 2021 wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi aktivitas keramaian di ke tempat umum. Dua, khusus bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata atau menginap di hotel di wilayah Kabupaten Bogor, wajib menunjukkan hasil rapid test antigen yang masih berlaku 3x24 jam. Tiga, Dilarang menyelenggarakan perayaan pergantian malam tahun baru 2021, baik di dalam maupun di luar ruangan, ataupun di tempat umum. Empat, dilarang menjual dan membeli, serta menyalakan petasan, kembang api, trompet, dan sejenisnya. Lima, setiap orang pelaku usaha, pengelola, dan penanggung jawab tempat fasilitas umum yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Nah, khusus pada tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2020 dan pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 bagi individu atau keluarga agar mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk melaksanakan kegiatan ibadah diperbolehkan secara daring dan tetap muka di rumah ibadah dengan kapasitas jemaat maksimal 50 untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok yang mendesak batasan waktu jam operasional paling lama sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat saat ini dari kami operasi saat saat tentang keterangan dan kerjasamanya kami ucapkan bagi wisatawan yang akan menuju puncak kita akan cek, apabila tidak membawa surat telah melaksanakan rapid antigen, kita akan besar balik, terutama untuk wisatawan di luar Kabupaten Bogor. Untuk saat ini hanya pemeriksaan sesuai dengan tiruan Bupati Bogor, bukan pengastikan atau tes rapid, tapi pengecekan surat keterangan. Nanti kita akan cek, kita akan periksa. Nanti juga di lokasi wisata dan hotel-hotel kita ada tim juga untuk pengecekan. Hanya sekedar lewat kita persilahkan. Tapi nanti tetap kalau tidak diperiksa di sini, di lokasi wisata, hotel, sudah ada tim sendiri untuk pengecek surat keterangan rapid antigen. Semua kendaraan yang dari keluar Kabupaten Bogor kita cek. Kita tanya apakah membawa surat keterangan telah melaksanakan rapid antigen. Apabila membawa kita silakan dilanjut kembali. Nah, dicek lihat Pak, aja. Nah, gitu biar lanjut, enak Jalanin ya. ya, ya. Kita melaksanakan kegiatan gabungan semua instansi sama gugus tugas Kabupaten Bogor. Ya, dicek, mau Pak, Bang. Bersama Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor. Kami dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor menyampaikan instruksi Bupati Bogor tentang penerapan protokol kesehatan untuk mengembangkan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor dalam rangka Hari Raya Natal 2020 dan tahun baru 2021 di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut. Satu, setiap orang. Langkah pengelola dan penanggung jawab tempat fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur hari raya Natal 2020 dan tahun baru 2021 wajib melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Untuk saat jalan. ini satu arah jelur puncak melihat situasi arus lalu lintas, apabila padat nanti kita satu arahkan dan lebih lancar kita lomahkan dua arah. Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata atau menginap di hotel ...wajib menunjukkan hasil rapitas antigen yang masih berlaku 3 kali 24 jam. Tiga, dilarang menyelenggarakan Demikian di untuk live Instagram Sampai pagi hari ini, Baik kami infokan kembali bagi warga berlaku. masyarakat, terutama wisatawan yang akan ke puncak, sesuai dengan seruan Bupati Bogor, terutama wisatawan yang dari luar Kabupaten Bogor, agar membawa surat keterangan telah melaksanakan rapid antigen 3 kali 24 jam. Apabila tidak membawa surat keterangan, akan kita putar balikan untuk keamanan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan seruan pemerintah. Demikian live pagi ini. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan 3 Januari 2021. Bagi individu.